ini kita akan jogging ya di Lapangan Merdeka Balikpapan. Oke, sekarang tiba saatnya waktu untuk menyempatkan diri berolahraga karena olahraga itu sangat penting agar menjaga kebugaran kebugaran tubuh kita apalagi di masa pandemi Covid sekarang Kita akan bergerak menuju lapangan pertika balik kapan akan menelusuri jalan minyak biaya ya. melewati jalan minyak untuk menuju ke lapangan pendekat jalan minyak ini merupakan kawasan dari Pertamina Balikpapan kita lihat jalannya masih dalam proses perbaikan Karena beberapa tahun belakangan ini Pertamina melakukan pembangunan-pembangunan ada selama hitam kumpukan berapa rumah rumah bo ke ini real dari lapangan Merdeka papan Sudah banyak dari beberapa masyarakat yang berolahraga Nah ini adalah ya. lapangan Merdeka Lapangan Merdeka Kota Balikpapan. guys saya sudah melaksanakan jogging di seputaran Lapangan Merdeka jangan lupa selalu membawa bekal air O.E ya air O.E memberikan dampak yang baik untuk kesehatan tubuh.